Kemarin, kemarin sudah dikasih tahu Mas Bakti ya, ini pengulangan. Coba, prajurit ini ya, pemain. Eh, uh, kita mulai dari sini aja dulu. Ada The Fox and The grape Coba, Fox and The grape Fox itu apa ya? What does it? What is it? Fox itu apa? Fox, what is Fox? Fox is... a... in Indonesia we can call it... eh, heh, Ya, serigala. Fox itu artinya serigala. And the grape. Grape itu apa? Anggur. Anggur. Nah, serigala dan anggur. Nah, kita coba ceri baca cerita ini ya. One day. One day itu artinya suatu hari. One day a fox became a very hungry as he went to search for some food. Fox became. Became itu artinya apa? Men? Menjadi, seo seorang serigala menjadi sangat apa ini? Sangat apa? Sangat lapar. Menjadi sangat lapar. Berarti ini menggunakan verb 2, du, became. Karena menceritakan peristiwa masa masa lalu. As he went to search from some food. Ya, dia mencari berapa? Mencari maka, mencari maka. Di search, dia, search itu apa? Search itu artinya mencari. Coba diingat baik-baik ya. Search itu artinya mencari, kemudian ditambahin ada ada ed di belakangnya. Berarti dia pop satu atau pop 2 kalau ada ed-nya? Pop, pop 2 ya. Research search high and low. Dia mencari, uh, apa high and low tuh boleh diartikan mencari dengan uh, dengan sungguh-sungguh. High and low namanya idiom, but couldn't find something that he could eat. Tidak, couldn't itu artinya apa? Tidak, tidak menemukan. Hebat, he couldn't find something that he could eat. Dia tidak menemukan sesuatu untuk dia bisa, mm -hmm. dia bisa makan bagus. Finally, akhirnya, uh, finally itu akhirnya ya, akhirnya as his stomach rumble uh, perutnya uh, selama perutnya uh, perutnya menjadi rumble itu kayak ini ya kayak apa kalau lapar itu uh, bunyi gitu ya bunyi lapar gitu ya rumble stumble upon. Nah stumble upon itu artinya menemukan stumble upon itu artinya menemukan. Di Istanbul, atau sampailah dia gitu. Kalau bahasa Indonesia-nya ya, sampailah dia, atau dia menemukan a farmer's wall. Apa ini? Dinding farmer apa? petah, petani ya, dinding petani. At the top of the wall, di atas dinding, he saw the biggest juiciest grapes he with ever see. The biggest juiciest grapes be ever seen. The saw, the biggest, biggest itu artinya apa? Biggest itu artinya apa? Biggest itu artinya terbesar. Jadi ingat-ingat kemarin Mas Bakti sudah mengajarkan ya. Mas Baku sudah mengajarkan bentuk ini. Apa bentuk? Uh, Uh, sudah mengajarkan bentuk ini, bentuk apa? superlatif yang paling-paling itu loh. Kalau big jadinya biggest. Large jadinya largest dan seterusnya ya. Juicious, artinya apa? Paling ber paling berjuicy itu artinya apa? Punya cairan ya. juicy itu maksudnya jus itu loh. Kalau jus kan cairan. Berarti juicius itu maksudnya yang ber yang punya Hai. ya cairan yang banyak atau punya yang paling berjus lah paling berjuisi lah grapes uh, he would ever seen dia menemukan uh, apa anggur terbesar dan paling ber berapa itu paling apa istilahnya paling paling berkak nah, cair ya paling punya cairan banyak eh farmers uh, sorry he would ever seen yang pernah dia sin itu apa pernah dia li pernah uh -huh. dia lihat, they had mereka punya rich, rich itu apa? Um. Purple color, rich itu artinya penuh ya, atau kaya, kaya dia punya warna yang ungu dan dan kaya, maksudnya warnanya itu sangat sangat bagus. Telling the fox that he were ready to be eaten. Uh, Seolah-olah memberitahu serigala bahwa dia itu uh, mau dimakan ya, anggurnya tadi to reach the grapes untuk mencapai uh, anggur ya, the fox had to jump high in the air jam kemarin apa jam udah Jam? empat empat bagus had to artinya apa ha, harus ya, berarti The fox had to jump artinya apa? The fox harus serigala harus melompat. Ha. Ah. Serigala harus merompat. High in deer. Artinya apa ya? High in deer. High in the air. Coba kalau bisa berarti bagus. R itu artinya apa? Angin. Oke, okay. atau udara. Air itu udara ya, bukan angin. Kalau angin itu wind. Kalau hmm. high apa high? Uh, tinggi. Tinggi. Oke. Okay. Berarti kalau high in the air artinya apa? Tinggi di U? tinggi di udara. Ah, tinggi di udara. Gitu Jadi dia itu melompatnya harus benar-benar ting tinggi, benar, benar tinggi gitu loh maksudnya. Terus, kemudian, uh, as hijau, selagi dia melompat, he open his mouth to catch the grape. He open, open, itu apa? Nah, iya, membuka mulutnya to catch a grape untuk menang. Apa, me, apa istilahnya? Kayak memangsa lah, memangsa, memangsa anggur itu. Atau memakan anggur itu. Catch di sini bisa diartikan memakan. Uh, but he missed. Artinya apa? But he missed. But he missed. Miss. miss itu artinya apa? Perempuan. No. Miss Masa? miss, miss. miss artinya? Perempuan. No. Miss itu artinya? Le lewat atau enggak kena dia dia lo dia membuka mulut to catch the grip untuk menangkap anggur tapi dia tidak tidak kena maksudnya enggak lompatnya itu enggak pas lompatnya enggak pas jadi enggak nggak kena the fox tried try itu artinya apa ya silakan mencoba oke okay, bagus the fox tried again but miss yet again Fox itu nyoba lompat lagi, tapi miss, itu apa tadi miss tadi tempatan? Tidak bisa. Nggak nah, kena, nggak kena. Bukan nggak bisa, nggak kena. Miss itu kelewat. Atau di bagian bagiannya nggak kena. The fox tried again, but miss yet again. Kelewatan lagi. He tried few more times. He tried. Dia mencoba few more times. Itu artinya artinya apa? Beberapa. Beberapa. beberapa kali lagi. Beberapa. Beberapa waktu lagi, bukan waktu kali, beberapa kali lagi, beberapa kali lagi, tapi kira-kira hasilnya gimana itu? Coba lanjutkan bacanya, boot, bat, cap, cap, frame, cap, frame, Cap frame, itu artinya frame, Failing masa terbang, kalau fly terbang, failing itu artinya apa? Gagal, ya, tetap gagal. Cap itu tetap gagal, uh, artinya gagal, tetap gagal. Bagus ya. Finally, akhirnya the fox decided it was to give up and go home. The fox decided, decided itu artinya apa? ya? Mem memutuskan. Memutuskan, memutuskan untuk apa untuk ini untuk menyerah dan give up itu artinya apa Menye menyerah menyerah ya give up itu artinya menyerah dan pulang nah, dan go home itu apa U pulang ke rumah Oh apa pulang eh rumah rumah Pulang ke rumah atau pulang gitu aja boleh, Enggak ya, harus nggak harus pulang. He, while he walked away, okay. While he walked away, sambil diajak kayak apa ya, kayak kayak ngerak kayak ini ya. Kalau bahasa Indonesia itu kayak ini, apa kayak kalau sorry, kalau bahasa Indonesia matter itu artinya seperti ini ya, seperti kayak grundle gitu ya. Grundle itu bahasa Jawa ya. Maksudnya kayak ini ya? Kayak apa? Kayak mengeluh gitu ya? Mengeluh atau ngomong sendiri gitu bilangnya I'm sure, I'm sure Artinya apa? Saya sure itu apa? Saya yakin The grapes kayak were hati. sour The grapes were sour anyway Aku yakin ya Anggurnya Sour itu apa? Sour itu apa ya? Sour Sawar kayak... coba, sawur. bacanya sawar ya, artinya, artinya apa, sawar itu artinya apa, sawar itu artinya apa, asem, asam, uh, sawar itu asem, kalau manis apa Pak Tan, kalau oh, manis, um. Manis apa? Masa lu? Manis enggak Coba, manis apa? Ayo diingat-ingat yang baik. Tidak tahu, cuma lupa aja. Ya, kemarin sudah apa? Gua manis. Apa itu manis? Depannya es. Depannya S. Ultahirnya, oh, mau Oke, okay, sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Oke, okay, lanjut lagi ya. Kalau manis itu bahasa Inggrisnya apa? Sweet. Sweet. Ya. Yeah. Nah, kalau manis sweet. Kalau kalau asam sour. Terus kemudian kalau ini apa? Kalau apa? Kalau asin apa? asin, um... apa, asin, coba. yang lain coba, asin bahasa Inggrisnya apa asin, asin apa, asin apa? depannya apa? s juga, salt, salty, salty, asin. salty, ah, ingat, ingat ya, diingat-ingat ya, this is important ya, diingat-ingat. Kalau asin itu salty, ya. kalau manis sweet, ya. kalau apa? Kalau apa? Kalau asam awesome. apa? Ini bacanya tadi, yang ini bacanya tadi gimana kata? Oh. Sour, coba. Oh. Sour. seperti nah, sour. ya? Artinya apa? Ya, artinya apa tadi? Power artinya itu. apa sour tadi? tadi itu sawak so, artinya apa tadi udah ya, lupa baru aja baru lima menit yang lalu apa asam asam Oke saya ah uh, gini uh, siapa Fatan sayuran yang asem apa aja um. Asam, eh, um, rasanya asam. Apa botol? Asam sedikit. Oke, okay. pernah makan ini enggak? Pernah makan apa? Belimbing enggak? Eh, um, belimbing enggak pernah. Nggak oh, pernah itu asam, ya. Itu asam, intinya makanan yang asam itu bahasa Inggrisnya sa sour. sour, sour. Anggur pun kalau... Kalau belinya enggak bener, biasanya rasanya as asem. Ya, anggur. Kalau anggur itu kalau belinya enggak bener, biasanya rasanya asem. Mungkin karena ini ya. Mungkin karena apa? Udah lama gitu, lama dikulkasin. Udah jadi... Lama dikulkas atau ya. tidak bagus petani? Iya, kalau enggak bagus ya rasanya asem. Makanya, ya itu bahasa Inggrisnya apa? Coba lagi. Sa? Taur. Oke, okay, good. Nah, sekarang manis tadi apa? Sweet. Nah, coba sebutkan dua yang... Apa rasanya manis? Um, strawberry and... Strawberry and... Banana. Oke, okay, good. Strawberry and banana. Uh, strawberry pun um, ada. Oke, okay, saya, Fatan, Mas Bakti tanya. Strawberry itu ada yang asem nggak? Ada. Ada, kan? Nah, sama. Makanya asem itu biasanya sayur, apa buah-buahan atau sayuran yang terlalu lama di dikolkan asin atau enggak ya atau enggak apa memang dari awalnya emang rasanya enggak enak ya nah itu makanya kalau bilang kok oh, nah, petaninya tidak bagus anunya ya biasanya biasanya apa bibitnya enggak bagus ya. intinya atau kalau nanti, yang tidak bagus ya oh, si. berarti kalau nanti ini intinya kalau misalkan protes gitu oh ini asa, rasanya asam gitu bilangnya bahasa Inggrisnya This is, sa is sour. Ah, this is sour. this is sour Ini asam, Bu gitu ya. Good, sour gitu ya. Oke, nah tadi coba perhatikan ya, perhatian bagus ya. Di sini tadi sudah bisa ada become itu artinya apa tadi? Menja menjadi. Jadi. Ya. Nah, ini di bentuk keduanya, bentuk pertamanya itu ini. bikam ingat-ingat ya. Ingat -ingat yeah. ya. Become, kemudian jadi be, Membacanya, become. Membacanya dikam Kemudian jadi bikin okay. nah. Picking. Ya, itu ini tadi. Kayak, ini kayak apa di sebutannya kalau become. Apa maksudnya? Tulisannya ini seperti artinya kalau disebut become. Hmm. Ya, uh, bacanya mirip. Cuma tulis apa uh, tulisannya mirip, cuma bacanya beda. Ya, become sama bikin sama seperti yang kamu datang itu ya, kan kayak gini ya, ya kan ya datang itu loh yang saya datang itu kan kam kayak gini ya cuma kita jebannya tambahin be, become. become itu artinya menjadi. menjadi nah kalau menjadinya dulu sekarang udah-udah tidak lagi artinya suatu yang di masa lalu pakainya verb 2 ya, ya. nah ini perhatikan ada search jadinya search ya, ada dehnya belakang nah Uh, ini artinya apa tadi? menca mencari. ya Search itu mencari. Search itu mencari. Nah sekarang Mas Bagi tanya, kalau yang pakai ED itu apa namanya kemarin? Reguler. Uh, Reguler, bagus. Reguler udah bisa ya. Reguler, artinya kalau dia jadi F2 atau jadi F yang masa lalu itu apa kata kerjanya tinggal ditambahin d atau Aduh. e ed bagus nah ini contohnya nih rumble rumble itu artinya kayak keroncong gitu ya perut itu kan kalau lapar itu kan keroncong maksudnya suaranya itu kayak bersuara gitu ya E.D. kemudian ini nih ada miss apa tadi miss artinya ke kelewat atau enggak kena nggak gitu ya. kena misalkan uh, apa uh, she uh, she uh, She missed the school. Artinya apa? Dia melewatkan seko, sekolah. Berarti dia enggak masuk sekolah. She missed. Ya. Atau dia telat masuk sekolah? Nah, boleh. Telat boleh. Atau atau atau enggak. Enggak. masuk. Misalkan karena ya. dia tak salah jadwal atau mungkin karena dia bangunnya kesiangan gitu boleh. Miss. Melewatkan. Jadi melewatkan itu bisa karena sakit, bisa karena bolos, bisa karena karena apa? karena ada kegiatan lain gitu. Jadi miss gitu, ya. Atau bisa kena begadang? Nah, ya ya, begadangan berarti ini apa? bangunnya kesiangan. <laughs> Oke, okay. the fox tried tuh. Ini pakai ed ya. Berarti dia apa? preku, reguler. Nah, ada, nah, ada open. ada open. Ada d ya. Nah, ini ada miss tadi juga. Nah, ini Fatan uh, dan teman-teman yang lain, ini adalah fox dua 2 bentuk regu bentuk reguler ya oke okay. he try more capelling nah, cap nah kalau kayak gini apa namanya tadi yang yang bentuknya itu nggak pakai nggak pakai ed berubah berubah pakai 2 tapi nggak pakai ed ini ada so ada Irregul. bagus irregular. ada head ya kemudian ada ada ini ada apa Uh, udah ya oke okay, oke okay. ini pokoknya ini tuh namanya ini apa namanya irreguler jadi kalau menghapal patan hafalah yang hafalkan yang sifatnya itu irreguler aja karena kalau Entah regular reguler cuman tambah tambahi ya tambah tambah ED aja dan jumlahnya itu banyak banget patan jadi kalau kamu ngapalin yang ini yang pakai ED-ED itu nanti Nggak, apa enggak apa enggak enggak inget, inget soalnya banyak banget gitu ya. Jadi yang yang dihafal itu yang kayak gini aja. Yang kalau yang ini kan gampang tinggal tambah ide-ide aja. Oke, okay, coba ya lanjut cerita selanjutnya ya. Ini tadi Fox and the Grape, serigala dan apa dan anggur. Anggur. Nah, sekarang ada cerita judulnya itu uh, The Proud Rose. Nah, Mas Bakti tanya, "Rose itu apa?" Bunga bunga apa bunga mawar bagus rose itu artinya bunga mawar the proud rose itu artinya bunga mawar yang proud apa bang bangga proud itu artinya bang bangga ya bangga atau itu pokoknya bangga bangga tahu patan tahu kata bangga kan ya tahu kan ya tahu oke okay, good Once upon once upon one upon a time once upon a time artinya di suatu waktu atau suatu ketika in a desert far away desert itu apa ya padang padang pasir ingat ingat ya in a desert di sebuah padang pasir yang yang jauh far away there was nah masih ingat ya Fatan kalau there was itu apa? A ada. Ya, ada ada sebuah atau se, se ini ya setangkai ya mungkin setangkai bunga Mawar. bunga war, who was so proud of her beautiful looks ya, yang uh, apa yang ba, uh, sangat bangga memiliki uh, apa sangat bangga dengan look itu apa penam penampilan penampilannya yang can cantik atau indah ya her only complaint her only complaint komplain itu apa keluhan keluhannya keluhannya dia keluhan dia satu satunya was growing next to the ugly cactus yaitu tumbuh ya tumbuh next to itu apa kemarin patah Next to di di, di di belakang, di depan, atau di samping. Di belakang, di depan, atau di samping. Kalau next to di belakang, di depan, atau di samping. Kalau next to patan Halo? Emang Emang studi dulu. Halo, Pak Halo Halo. Kosong. Iya. Mas Bakti ulang lagi ya pertanyaannya. Kalau ada next to, next to itu artinya apa? Di belakang, di depan belakang, atau di samping? Di samping, samping? Atau Di depan, eksak. Mas Bakti tanya dulu, di belakang, di depan belakang. atau di samping? enggak dipikir dulu, di belakang, di depan atau di samping? Itu artinya next to next to ini loh. Artinya di disam, samping, di samping. itu di samping ya. Next to itu di samping. Next to itu di samping ya. Oke. Sebelah atau di samping kaktus acli eh, patan tahu tanaman kaktus nggak Tahu. Tahu ya terus kemudian ya ada kata agli artinya apa ya agli kaktus artinya apa ini kaktus yang kaktus yang jelek Oke, bagus kaktus yang kaktus Jelak. yang jelek bagus ya. berarti uh, keluhan satu-satunya dia yang orang uh, apa tanaman ini tuh tanaman rose yang cantik ini keluhannya adalah tumbuh di sekitar, ya, tumbuh di samping kaktus yang yang jelek. Padahal di nah, Padahal dia cantik. Makanya kenapa kok tumbuhnya di kaktus yang jelek. Kemudian kemudian everyday, ya, setiap hari, setiap hari, so -so. Ya, ya, ya, setiap hari, the beautiful rose, bunga yang cantik, would insult akan, would itu akan, ya, would itu akan, ya, would itu akan, akan insult itu menghina, menghina, dan meledek. Insult itu artinya menghina, ya. insult, ya. Kalau mock itu artinya meleleh, meledek. Mock itu artinya meledek. atau meledek kaktus itu. Oh. kaktusnya. Jadi kaktus apa bunga ros yang cantik ini kerjanya itu meledek atau menghina kaktus yang jelek tadi. On his look karena penam apa tadi penam, penam, Penampilan. penampilannya. All the while nah, sambil kaktus remain, remain quiet. Kaktus itu apa? itu tetap ya, tetap, tetap diam. Jadi kasus itu di tapi masih masih diam terus, Oke, enggak enggak enggak protes. All the other plants semua tanaman lain nearby try to make the rose see sense. Jadi all the other plants, tanaman-tanaman lain yang terdekat itu mencoba untuk apa? membuat The rose apa uh, uh, rose itu artinya apa? Mawar ya. Itu yeah. uh, sadar diri. Si sense itu kayak kayak sadar diri gitu ya. But, melihat kenyataan itu boleh si sense. Ini namanya idiom. Nanti gampang, nanti, nanti kalau sudah belajar, uh, besar belajar ini. But, tapi she was sweet by her own look. Sweat itu kayak ini ya, kayak apa? Kayak sombong gitu ya. Kayak terlalu Kayak terlalu terpukau dengan penampilannya sendiri sweet jadi kayak apa ya istilahnya kayak dibodoh-bodohi atau ignorance itu Ignor kayak kayak nggak peduli gitu ya by per on looks dikarenakan tampilannya sendiri kemudian once scorching summers di sebuah summer itu apa musim apa musim apa summer itu musim musim gemarau Musim panas bukan musim kemarau ya beda ya. Kalau musim kemarau itu apa? Musimnya di negara dua musim kayak kayak Indonesia itu musim kemarau. Tapi kalau di barat itu namanya musim pa musim panas summer the desert ya di sebuah musim panas yang luar biasa panas gitu ya maksudnya the desert desert itu apa tadi padang The desert apa? Padang. Desert? Desert, desert. Padang, padang pasir. padang pasir. Desert itu padang pasir ya. Oke. Okay. Uh, di musim yang uh, uh, di sebuah musim panas yang sangat menyengat, ya, scorching itu boleh bilang menyengat atau menyala gitu boleh. The desert become dry. Nah padang pasir menjadi dry. Dry itu apa? ke panas. Bukan panas, ke kering. Kering. Jadi kering. Tanaman apa? padang pasirnya itu jadi kering. Kemudian bilang nih. There was no water left on for the plants. Tidak. There was no itu artinya apa? Tidak ada. Tidak ada air yang persisa untuk ta, tanaman terus terus quickly dengan cepat ya begin to wilt terus quickly begin to wilt jadi apa tanaman tersebut ya itu mulai begin to mulai to wilt wilt itu kayak Uh, apa ya kayak mulai apa mulai layu gitu ya kalau bahasa Indonesia-nya layu. Uh, Sapatan tahu layu kan ya? Tahu. Nah layu itu kayak mulai meredup gitu ya tanamannya mulai hmm. mulai kayak mau ambruk gitu ya. Her beautiful petals. Nah her beautiful petals. Petals itu intinya ini ya apa uh, bunganya. Jadi kayak apa uh, apa ya bilangnya apa bahasa Indonesia. Uh, ini kayak bunganya itu loh kan kalau bunga itu kan ada yang warna merah itu kan kalau bunga mawar. Nah, petal itu merah merahnya itu ya bunganya itu. Jadi bukan pohonnya tapi cuma bunganya. cuma yang merah merah itu, yang bunganya aja. Jadi bukan yang tangkainya enggak gitu. Cuma, cuma yang merah merah itu aja. Petalnya uh, yang itu yang cantik. Dry up, dry up itu artinya apa? Ke kering. Ya tadi ya dari kata dry ini ya dari kata dry menjadi dry ya. karena bentuk kedua jadi kering losing their last color kehilangan warna yang uh, indahnya los bisa diartikan indah warna indahnya atau warna yang membuat dia menarik boleh looking to the cactus nah, melihat cactus ya. see saw aspero dip his break into the cactus Melihat kaktus, dia atau tanaman tadi, apa melihat is break into the kaktus to drink some water. Jadi dia itu kayak memelas gitu ya, memelas kepada kaktus untuk minta minta air. do shame, walaupun malu, terus as the kaktus, if she could have some water. Jadi, Terus as itu artinya apa? Memin? Meminta. Rositernya memin? Meminta as ya. As itu artinya apa? Memin? Meminta. Meminta kaktus. Meminta kebara kaktus. Jika, apakah? apakah dia mau? Uh, dia boleh minum airnya, kemudian the kind kaktus apa, kaktus yang kain itu apa? Batan gosong ya? Kain itu artinya apa? Batan kain, kain itu artinya apa? Kain ini ya? Kain yang ini artinya apa? coba sebab nggak apa apa salah nggak apa apa ayo siapa tahu akan tahu halo Sir. ya halo patan halo halo kang ya halo patan mas Bakti dengar kok halo Fatan 123 dua tiga. halo patan coba ya halo mas Bakti dengar kok patan kayaknya jaringannya patan deh coba tidak tadi keluar Sir. oh tadi keluar ya oke oke coba ya Oke, okay. kain, Fatan. Fatan, kelihatan ini, Fatan? Yang Mas Bakti. Kelihatan. Kelihatan. Oke, okay. kain itu artinya apa ya, Fatan, ya? Kain. Menjat. kan Itu klaim. Itu klaim. Beda ya, jauh. Ya. Itu tulisannya beda. Kain itu artinya baik, baik hati. Kain. Oh. Oke, okay. Mas Bakti tanya ya. Kalau jahat bahasa Inggrisnya apa jahat jahat oke kalau kalau baik wes kalau baik dulu apa bahasa Inggrisnya baik-baik um, bahasa Inggrisnya apa baik bahasa inggrisnya good. good good good boy artinya apa anak yang anak yang baik nah good boy anak laki-laki yang baik nah, kalau misalkan anak laki-laki yang yang jahat good boy good eh anak apa lagi bad. anak laki-laki yang jahat bad nah boleh bad. pakai bad nah, Bad itu artinya jahat boleh atau nakal bisa diartikan nakal juga atau kalau mau jahat banget pakainya evil nah, evil evil itu artinya jahat boleh evil nah kalau good itu kan baik ya kalau baik hati itu bahasa Inggrisnya kind yeah. kind coba ditirukan Mas Bakti. kind kind nah, kind. nah itu artinya baik baik hati ya. Oke. Okay. Itu ya, Oke, lanjut lanjut. The, kak, the kind cactus, kaktus yang apa? Kind tadi? Kaktus yang baik. Uh, baik apa? Baik hati. Baik, baik hati. Kaktus yang baik hati, ya. Readily agree, ya. Itu uh, se setuju, ya. Helping hmm. them both through the summers as friends. Jadi Uh, apa penggambarannya itu maksudnya uh, apa uh, ininya apa moral valuenya atau uh, yang kita bisa pelajari adalah walaupun kaktus ini sering dihina tapi dia mau nolong mau nolong apa? Stiros. Nah, awarnya Ya, nah, tadi sombong ya tadi sombong. Terus kemudian pas pas datang musim panas Ya kaktus kan uh, dia itu dalamnya itu ada ada airnya kaktus itu dia bisa menyimpan menyimpan air, air. Nah, makanya si si mawar itu dia nggak bisa nggak bisa bertahan hidup akhirnya dipinjemin air atau dikasih air, air gitu ya. berarti walaupun kaktus ini sering dihina tapi dia mau menolak mau menolong ya. coba uh, Fatan cari kata kerja Fatan Coba, Fatan, cari kata kerja di sini. Coba. Mas Bakti ini. Bantu. Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Coba, Mas Bakti kasih waktu dua menit. Fatan, cari kata kerja. Kemudian, verb satunya apa? Silakan. Santai aja. Gak usah. Dulu. Di, ditulis dulu gak apa-apa? Ditulis di kertas dulu nggak apa-apa. Ya. Kit, bisa. Kenapa, Fatan? Git Kit. Kit mana kit yang mana yang, yang ini yang mana yang tadi kita bilang yang baik, baik hati oke oh, yang ini bukan Ka, bukan ini bukan kata kerja ini bukan verb oh. ini kata kata sifat ya ini kata sifat kaktus yang baik eh, ayah yang baik ibu yang baik kira-kira baik itu kata kerja bukan bukan, bukan. itu kata kata sifat, sifat. Coba ya dicari ya. Coba, nggak apa-apa Mas Bakti kasih waktu 5 menit ya, nggak usah gak usah ini. Lima menit dicari kata kerja, sedapatnya aja. Nanti kita ini bareng-bareng ya. Oke, lima menit ya, Mas Bakti sambil ke ini apa istirahat sebentar, sambil nunggu teman-temannya yang lain dulu. Kalau ada yang datang, uh, oh ya nggak ada. Kalau nggak ada ya udah berdua aja. Nanti apa? Nanti uh, ini apa? Nanti uh, kita koreksi bareng-bareng ya. Coba, silakan. Yuk cari kata kerja yang apa yang ada di sini nah, ini yang merah-merah ini sudah Mas Bakti kasih tahu ya yang merah itu kata kerja ya yang merah itu kata kerja nah itu ada insult ada mock ada ada we, ada bukan ada juga ini kalimat ini ini nggak usah nah ini aja nah, coba cari kata kerja Kemudian nanti kita koreksi bareng-bareng sambil belajar. Jangan takut salah ya. I give you five minutes. Saya beri waktu 5 menit. Tuh. Ditulis di kertas dulu nggak papa ya? Ditulis di kertas dulu nggak apa-apa. Nanti dibilang bahasa. Nanti buat belajar juga. Betul itu kata kata cantik kata Wow itu. Halo, itu dia caci-caci. Kalau ketemu, Jadi, sudah hitung. Oh, what the, ah, ada <laughs> Oh, <laughs> de de gimana ya la la la la ini Jemput aja deh, ah, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Ini satu sama, apa lagi? Ini katanya. Peserta Peserta Harus dulu Kata kerja Di cerita ini Mas, Ada nih Tapi jangan kisah berdua di tempat katanya. Atau ini? Permen? Oke, okay, patan yuk, bareng-bareng yuk. Coba, patan dapat berapa jawaban? Coba. Satu aja tuh, yang yang yang okay. dua itu reguler. Oke, okay, bagus, bagus, nggak apa-apa. Sangat. Coba, yang yang satan temu apa aja? Yang patan temu apa aja? Yang saya temu itu yang tadi bi rika di ya bagus ini ya di bagus bagus ini iregular ya bagus ya. terus lanjut terus ini ada ini keren ek... mana yang itu sir. yang satu kali masa terak kaktus yang di bawah yang di bawah ini ya di, di, bawah, bawah. di bawah ini dibawahnya lagi sel, yang ini itu juga termasuk sel, yang iya Suka. itu, oke, iya. boleh ya boleh, ini sebenarnya kata sifat ya, oke, tapi nggak apa coba bisa miripin ini ya, oke, ini juga jadi, yang ini ya, nggak apa-apa jangan takut salah ini, as ah, iya, oke bagus, good, bagus, ini masuknya reguler atau irregular, reguler bagus, ya reguler ya, terus kemudian Uh, yang ini yang paling bawah, paling bawah. ini ya, itu oke, okay, bagus, reguler, reguler, reguler, oke, okay, bagus, benar ya, oke, okay, masih ada lagi, apa tadi ya, Pak ini nih, ada remain, bukan ada edenya, jadi dia akan kerja, reguler, remain, remain, itu artinya tetap ya, remain, air, air, uh, the cactus, remain, quiet, artinya cactus tetap. Tetap diam, nah, kaktus itu tetap tetap diam. Nah, kemudian ada ini, apa ini? Sprite, Sprite artinya apa? Mencoba, bagus, mencoba ya? Oke, okay. kemudian ada B, bikin. Bikin itu memulai, nah, memulai jadi memulai. Bikin uh, dia itu uh, masuknya apa? Nggak pakai ide, berarti apa? Bikin. Iraguler, nah. kemudian ada so, ya. ada so itu juga. Dia ya, itu yang umum, ini irregular, ya, umum, ini irregular, ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, ada ya, ya, ada ya, ada, ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ini. Nah, oke perhatikan ya Nah yang yang biru itu dia itu regu regular artinya belakangnya tinggal ditambahin e ed. Berarti ini bahasa Inggrisnya apa? Alfa satunya. Re, remain. Nah, ininya dihilangkan. Remain. Jadi kalau nyari di kamus tuh yang remain. Jadi ednya nggak nggak pakai. Ini bentuk satunya adalah adalah try. Nah, kayak gini, try ya. Halo, ya, oh, ya, ya. Halo, bentuk satunya seperti ini, try. Ya. Nah, ini bentuk satunya bagaimana? Ini be ikan biasa, ikan be be biasa. Kemudian ini ada. Nah, ini kalau sepakat, bunda tahu ya, bikin itu artinya memulai menjadi bikin jadi bikin. Bigan, jadi bigan, bigan, bacanya bigan. Adra ini dari kata ini, dari kata dry. Artinya apa tadi dry? Ke, ke ring. A dry itu artinya ke? ke ring. Si itu dari kata si. Dari kata si. Ya. Dari kata si. Kemudian ada ada as, berarti kalau dia reguler bagaimana? Bentuk satunya bagaimana, Patan? Tinggal ed-nya tinggal di, ed tinggal, di, ed tinggal dihapus, Patan. Jadi gimana? Iya, ed tinggal dihapus. Berarti bacanya gimana? As kita aja. as, as. Ya. Ada kehnya belakang ya, kayak bahasa Arab ya, as. As. As. As. as. as. Nah, ada kehnya belakang ya, good. Nah ini ber berarti bagaimana? jadinya uh, agree agree agree nah, jadi ed-nya dihilangkan nah, d dihilangkan agree itu artinya so, itu ini masih ada sel so. nggak apa nggak -apa, apa, apa ini ini ini bukan ketambahan ed ini ketambahan d nah, jadi ada yang ketambahan ed ada yang ketambahan d nah ini ketambahan ketambahan d nah, cuma d aja nah, makanya uh, makanya apa makanya Hati -hati kalau ada cara nah, iya. jadi jadi ada yang d ada yang ED. Makanya makanya apa apa nanti uh, Fatan kan masih baru belajar jadi salah ya. nggak apa apa gitu salah nggak apa apa yang penting patan kan bisa patan hmm, sudah bisa mem mencari membedakan mana reguler mana irregular itu yang penting dulu ya nanti kalau ini beda lagi ya, itu nanti kalau sudah saratan sudah smp sudah sma itu nanti tinggal ini tinggal dibenerin aja Tadi malah tanya, "Kenapa asyir itu enggak? Ini mas Bakti ya?" Kenapa ini kan tadi? Katanya, kata kerja ya tadi ya. "Eh, iya. uh, itu artinya malu." Jadi dia ini kata, kata sifat, kata sifat bukan. Tadi kata... Gitu, kata kerja, jadi... Nah iya enggak apa-apa, apa-apa. Ya, jadi, nah, jadi maksud Mas Bakti tidak semua ya? Tidak semua yang pakai ed itu adalah kata kerja. Kata kerja. kerja, ada yang pakai EG tapi bukan kata ker kerja, contoh ya. Kata sifat. Nah, kata sifat, bagus. Ada shame, itu artinya apa tadi? Ma malu. Ada malu. Shame itu artinya malu. Ada m em Ada embers. Embarrassed. Artinya apa embarrassed tahu nggak? Artinya ma malu juga. Kalau kalau ini kayak kalau ashamed tuh kayak lupa malu-malu gitu ya. Tapi kalau embarrassed itu kayak malu malu karena habis habis apa melakukan kesalahan gitu. Itu embarrassed. Kalau ashamed itu kayak uh, ya hampir mirip sebenarnya ya. Kemudian ada ex, excited. Artinya apa excited? Em um. Menye, menyenangkan nah, menyenangkan nah perhatikan kata nanti ada banyak ya perhatikan kata ini kan ada orang yang mundaku surat ah ya bagus ini kan ada ed-nya ya Fatan. ya apakah ini kata kerja bu bukan, bukan. Ini. ini adalah adjektif adjektif atau kata kata sifat nah. Jadi misalkan ada orang yang malu, bahasa Inggrisnya bagaimana? Ashamed, ashamed man, gitu mm -hmm. orang yang malu. Or apa? Uh, misalkan gini, uh, apa uh, permainan yang menyenangkan, bahasa Inggrisnya bagaimana? Excited, excited game. Nah, excited game. Artinya. Game. Uh, aku, Bukan game excited tapi excitednya di depan excited game excited gitu ya. game artinya game yang menyenangkan kayak gitu ya jadi maksud Mas Budi tidak semua yang akhiran ed itu kata, kata kerja. kerja ada yang sifatnya itu sebenarnya kata si kata sihak enggak apa-apa bagus oke nah Pak Tan. ini ya bagus ini ya uh, oke okay. Nah sekarang ini udah mau ini ya 10 menit lagi ya oke okay. patan gini ya coba patan Fatan, uh, hmm. uh, coba buat cerita uh, bukan cerita aja ya uh, bukan hmm. cerita maaf ini masih masih dua para uh, dua kalimat aja misalkan gini patan patan suka nonton apa patan kalau kalau kalau ini suka nonton apa Di dimana Acara acara TV di YouTube apa yang suka Pak Tonton Pak? di YouTube paling yang yang channelnya net channelnya net oh, berarti acara kartun uh, Fatan sering nonton nggak sering sering kartun kesukaan Fatan apa eh uh, kartun Bini -bini pinipin, oke gak apa-apa, Upin-Ipin ya. Mas Berarti juga suka kok pinipin, gak apa-apa, pinipin. Nah, ipin ya, upin ipin Nah coba Fatan, mungkin di episode uh, ada episode yang ceritanya itu Upin sedang apa? Uh, upin tuh uh, apa? Gangguin, gangguin Ma'il misalkan ya. Berarti bahasa Inggrisnya di mana? Upin, uh, oh sorry, Upin misalkan meledek Ma'il. Berarti meledek tuh bahasa Inggrisnya apa? Tadi, mock mok mok mail nah, ma mok mail ya nah, coba kemudian misalkan ada meme itu meme misalkan ya meme meme, meme study eh uh, apa itu study hard study itu apa study apa artinya study Be, belajar belajar belajar hard itu apa sungguh sungguh sungguh ya kan di belajar ya, di episode upin ipin kan ada kayak gitu kan nah maksud saya mas beti sekarang fatan coba fatan apa uh, coba diingat ingat kalau nonton upin ipin tuh karakternya ngapain aja coba misalkan nggak usah kalimatnya nggak susah-susah nggak usah susah misalkan uh, upin ipin bermain lumpur apa apa gitu coba ya uh, ditulis uh, Uh, tiga aja, nggak usah banyak-banyak, tiga aja. Kemudian nanti diinggriskan bareng-bareng ya. Coba ditulis aja dibuat kalimat bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Nanti kita inggriskan bareng-bareng ya. Tiga aja. So, ini ini so, um, di, di ruang chat? Di sini? Di, uh, di, ya ditulis chat aja. Ditulis di kolom chat ya, seperti biasa ya. Uh, bahasa Indonesia dulu boleh, atau kalau mau langsung diikliskan nggak apa-apa? Iya. Gitu. Oke, okay. Mas Bakri ini ya? Tiga uh, kalimat, Tiga kalimat, jadi karakternya itu ngapain aja? Maksudnya, ya. ipinnya gangguin siapa, ini ngapain, ini ngapain, gitu. Coba ya, nanti kita bahasa Inggriskan bareng-bareng, kemudian cari bentuk pertama, bentuk keduanya, gitu ya. Oke, okay. ya. tulis ya, Mas Bakri tinggal ke belakang sebentar ya. Iya. Oh, salah apa? ada yang salah aku satu ji apa di oh ma'ir ma'ir sering jahat dan kemudian tapi kesukaan pembelian padahal saya tahu ma'ir jadi jual ayam ma'ir is ma-il-is apa ayam itu apa jual jual apa sel-sel-sel ayam ma-il-sel ya, Sel makan burung-bentih ma-il baiklah ya harus berusaha misalnya misalnya misalnya misalnya misalnya masih ada sepuluh menit Mas Nanti tujuh selesai Makasih May apa lagi? May jual ayam Sel Mama sel S-E-L-L S-E-L-L Ada S nya, ada chicken C-H-I-C-K-E-N n c -E h Chicken. c h i C, E, I. E, E, E, E, E, E, E, E, E, E, N. E, E, E, E, E, E, E, kita Cecek, nanti ada nulis di fotokah. Iya, iya, iya, tiga kalimat. Apa iya, dukung kita. Karimat, apa dirajin? Apa kita di cinta? apa? Ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, Iya. ovin, ovin, Ipin ovin, Ipin ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, ovin, Epin likes fried chicken. Go king. No, no Fried chicken. Fried chicken mm -hmm. yeah. Fried chicken. Epin uh you you can say uh, you can say Epin loves fried chicken or Epin uh, like fried chicken. kencurai itu mm. apa kaji nanti uh, siapa kakaknya yang kak oh. kakros kakros menyukae eh, kakros suka memasak what is English kakros suka memasak kak mawar memasak kue memasak kayuengko kakros hmm. sister ros loves to cook cakes Ros, maksud hmm. saya tulis, Ros Ros loves to cook cakes Eh, salah lagi. Kasih sambung, jangan kasih sambung, Mas nah, Sam, Jangan kasih sambung ini apa nih turis love gini nah, eh kasih aja kasih foto oh kok ngobungnya? Jangan dikasih sambung. Kok keks. masak kue ya, kan? Kuk. Jauh sa keks semua saja. Jangan chicken terus. Hmm. Ini cari ya, berapa iki hmm, Baru difoto. Yeah baru dikirim kan siapa di anu kita tunggu saya dulu saya sudah sangat rasa ini kita sendiri siapa dikirim oh kita kita sendiri sama ada lagi satu kirim ke sini ya. nanti bilang kalau kita akan selesai atas so mohon diteruskan mohon dicek diteruskan ke ser mister latih seratudo Gue kayak sakit, makan sakit. Halo, Patan. Halo. Halo, Patan. Ayo, Patan. Coba disebutkan aja, Patan, yuk. Disebutkan aja, yuk. Dibilang. Nanti Mas berarti Inggriskan bareng-bareng, yuk. Ma'il... Ma'il... Nah, langsung bisa dibaca Inggris, terus. Oke, langsung bahasa Inggris. Boleh, ayo. Langsung. Ma'il sales chicken. Good, bagus, meal, chicken. Bagus. Good. Oke, okay. kemudian yuk lanjut. Ipin love like chicken. Ipin Right. Oh, apa? Likes. Oh, like. Okay, uh -huh. bagus, bagus, bagus, Terus. Of. like to cook. Okay. Cukup, rose, white cukup, oke okay, boleh lah, cukup, uh, apa, cake, cake, oke, okay. nah oke okay ya, perhatikan ya, patang okay. bagus, ini kalimatnya bagus, tapi nanti ada beberapa grammar yang nanti mas Bakti, uh, mungkin akan mas Bagi koreksi kalau sudah besar ya, jadi ini light, itu sebenarnya pakainya cooking, light, cooking, cake, jadi langsung gitu ya, tapi mas bekti belum ajarkan cooking ya, nanti kalau sudah, udah waktunya masih ajar Oke. nah coba, ya halo, oh, langsung, ya ya lanjut ya, lanjut ya, ya lanjut. oke, uh, Ma'il, uh, uh, Ma'il sells chicken, nah sells itu Vogue 1 ya, yeah. sells itu Vogue 1, coba kalau dia, ini bagaimana, Ma'il menjual, apa menjual ayam tapi dulu, kemarin, pakainya Vogue 2, berarti bagaimana, Ma'il, Jadinya apa? Cell berubah jadi apa? Jadi sold so oh. nah, sold yes. Jadi cell itu berubah menjadi sold oh. nah, Berarti Mas Bakhti tanya, cell itu dia reguler atau irreguler berarti? Cell itu reguler atau irreguler? Reguler. Bagus, irregul karena ketika dia di pub 2 itu tidak ketambahan e ed atau atau d Nah, kemudian yang bawah Ipin likes fried chicken. Berarti bahasa bentuknya bagaimana? Bentuk keduanya. Apa maksudnya kalau kalau peristiwanya kemarin? Berarti gimana? Ipin Ipin Pakai uh, pub 2. Ipin kosnya so, Maka, pak coba, dia reguler atau irregular, Dia, dia itu jadinya ira, Eh, sorry jadinya uh. regu, regular, uh, uh. jadi like, nah right. ada dehnya nah, belakang ya, ipin like fried chicken, nah berarti ini sudah sudah bisa ya, gimana berarti, sama kata kerjanya, terus, terus What's oh, like cook cake? Nah bagus, cooking ya? Cooking cake, nah, cake, cooking cake. Ya, Bagus. Nah ini ya diingat-ingat ya uh, apa uh, ya, Jadi kalau cerita yang masa lalu, itu nya bisa kemarin, dua minggu yang lalu, tiga hari yang lalu, atau bahkan tadi pagi itu menggunakan apa verb, du, verb dua, verb bukan verb Bukan Satu. gitu ya, jadi kalau peristiwanya terjadi, gunakannya 4,7,4,7. Nah, okay. nanti kita latihan bareng-bareng. Nah, untuk, uh, uh, untuk ini nanti kita latihannya besok masih materinya masih mirip. Cuma nanti kita bahas yang ini ya, bahas yang mengarang kemarin ya, waktu tugas liburan kemarin ya. Jadi di, di kalau belum buat diselesaikan ya, nanti besok hari Sabtu ya. Sabtu kita ganti. Nah, jadi Sabtu kan kemarin hari Senin Mas Babi nggak bisa ngajar hmm. karena demam. Jadi nanti diganti hari Sabtu oh, dia ya. Tidak masuk, sel. Kenapa? Saya juga tidak masuk. Oh, enggak apa-apa. Mas berarti hari Senin itu memang enggak ada ya. Mas Bakti hari Senin itu memang agak agak enggak enak badan. Jadi nanti diganti hari Sabtu ya. Nanti ini ya, jadi ya tulisannya ya. Enggak apa-apa karang apa cerita liburannya enggak apa-apa. Kayak punya Ataya kemarin, salah pun juga tidak tidak apa. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Oh, Kalau begitu, Matan ada pertanyaan? Um, sel. Enggak ada ya? Oke, berarti Fatan ingat ya. Kalau Fatan mau bahasa Inggrisnya bagus, setidaknya setiap hari itu menghapal setidaknya satu atau dua kosakata baru. Nah, jadi, apakah ya, yang enggak usah Enggak usah, enggak usah yang repot-repot. Ya, misalkan kayak bangun tidur tuh, bahkan tidur, nah, minum, nah, Bangun tidur tuh apa? Minum tuh apa? Terus apa? Nah, misalkan terus nonton, nonton tuh apa? Non, apa? Nonton apa? Dengar tuh apa? mendengarkan musik kan juga sering kan lari nah lari itu apa pokoknya kegiatan sehari-hari aja nanti kalau sudah besar kalau sudah apa sudah ini sudah it's SMP atau SMA baru yang susah-susah tapi sekarang tuh masih yang gampang-gampang aja dulu. itu ya oke okay, kalau that. kalau gitu uh, Mas Bagi tutup ya oh ya yeah, tadi nggak nggak dibuka ya nggak dibuka sama uh, sama hostnya berarti Mas Bagi tutup aja uh, tutup aja uh, terima kasih sudah join Pak Tan uh, untuk seharusnya saya uh, mudah-mudahan nanti hari Sabtu banyak temen yang ini ya banyak temen yang join ya oke okay, uh, saya tutup uh, ini selamat istirahat sampai ketemu hari Sabtu ya iya terima kasih Sir Bakti oke okay, selamat sama, Bu ya terima kasih banyak Sir selamat